Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang sakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan respon yang sama. Yang biasa di bulan Februari tahun 2021 Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil waktu kesimpulan atau menguatkan suatu ramalan zodiak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 ataupun lima pedang untuk saja yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan bahwasannya seorang Gemini merupakan sosok-seseorang -sosok yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Februari tahun 2021 di sini juga digambarkan bahwasannya sebelumnya seorang Gemini mengalami penurunan kesehatan yang dimana seorang Gemini bergantung kepada orang lain atau meminta bantuan orang lain untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari dan di sini juga kepada seorang Gemini bahwasanya seorang Gemini tidak mau menyerah dan selalu melihat peluang untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Sehingga di sini, di bulan Februari tahun 2021, seorang Gemini mendapatkan sebuah resti yang sangat luar biasa dan berlimpah. Akibat dari usaha seorang Gemini yang tidak mau menyerah dalam keadaan. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup. Sejaan umumnya, penjaupat itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah dalam godaan yang dimana di sini seorang Gemini mendapatkan sebuah dorongan dan support energi dari seorang anak yang merupakan anak Gemini sendiri dan disinilah dikategorikan bahwasanya seorang Gemini sosok seseorang yang bersakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rest yang sangat luar biasa di bulan Februari tahun 2021 dan di sini juga seorang Gemini mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak dan itu kartu kesimpulannya adalah: "Duhai Kristus, secara umumnya, Duhai Kristus itu diartikan Mahir dalam situasi dan kondisi, Mahir dalam menangani semua keadaan, dan Mahir memperjuangkan keadaan serta kehidupan. Dan jika kartu Duhai Kristus kita gabungkan dengan judi yang pertama di sini, menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang Mahir dalam menangani semua keadaan." Yang dimana disini seorang Gemini mampu dan berhasil mendapatkan rezeki Yang sangat luar biasa di bulan Februari tahun 2021 Yang dimana didukung dan didorong Serta seorang Gemini ingin membahagiakan seorang anak Gemini sendiri Hingga di disini seorang Gemini bisa dikategorikan Seseorang yang bersakit dahulu Kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Februari tahun 2021 Dan untuk zodiac yang kedua adalah Egg of sword Ataupun delapan pedang. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang di mana di sini digambarkan bahwasanya seorang Virgo merupakan sesuatu seseorang yang bersanti dahulu mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Februari tahun 2021. Dikarenakan di sini seorang Virgo merupakan sesuatu seseorang yang suka membantu orang lain meskipun keadaan seorang Virgo Sedang terjepit Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang suka berjuang dengan ide cara ataupun kreativitas sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain sini juga digambarkan bahwa seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang tekun disiplin di dalam mengerjakan suatu hal meskipun di disini akan berdampak negatif kepada keadaan seorang Virgo yang sedang menurun namun di bulan Februari ini seorang Virgo akan mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa yang tak pernah ia duga-duga di bulan Februari tahun 2001. Untuk support energinya adalah page of one. Secara umumnya, page of one itu diaktifkan seorang anak, dan di sini menggambarkan bahwasanya seorang Virgo mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah di bulan Februari dengan suka membantu orang lain sehingga di sini pintu rezekinya akan semakin terbuka Dan di sini juga, juga dipenggambarkan bahwasanya seorang Virgo bekerja. Dengan fokus dan disiplin yang berdampak negatif kepada kesehatan Dan di disini seorang Virgo mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak Virgo sendiri Dan di disini bisa dikategorikan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu Kemudian mendapatkan rest yang berlimpah di bulan Februari tahun 2021 Dan jika kaktunya epistis kita gabungkan dengan zodiak kedua di disini menggambarkan Sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang mampu, disiplin di dalam bekerja yang dimana di sini seorang pirlgo mempunyai tujuan untuk membagikan seorang anak dan seorang Virgo akan bekerja dengan ide dan cara sendiri meskipun mendapatkan penurunan di dalam kondisi sehingga di sini bisa dijuluki seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Februari tahun 2021 dan yang ketiga adalah for tackle, ataupun empat poin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang dimana di sini digambarkan seorang taurus merupakan sosok seseorang yang besar kita hulu, kemudian mendapatkan terus yang berlimpah di bulan Februari tahun 2021 di sini digambarkan bahwasanya sebelumnya keuangan seorang taurus menurun yang dimana juga di sini digambarkan seorang Taurus selalu bergantung kepada orang lain dan usaha Taurus semakin menurun Namun di bulan Februari tahun 2021 di sini menggambarkan bahwasanya dua poin itu berada di kaki seorang Taurus itu merupakan Apapun langkah yang dilakukan oleh seorang Taurus akan membuatkan hasil yang maksimal kepada seorang Taurus di bulan Februari Termasuk di dalam kategori keuangan dan satu poin yang berada di inggaman, apapun yang dilakukan, apapun yang disentuh, apapun yang dikerjakan oleh seorang Taurus akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan Februari tahun 2021. Dan satu poin itu berada di kepala merupakan apapun ide pokok yang dipikirkan oleh seorang Taurus Itu merupakan ide untuk mendapatkan keuangan di bulan Februari tahun 2021, yang dimana di sini gambarkan bahwasanya seorang Taurus akan mendapatkan keberhasilan yang sangat luar biasa di bulan Februari tahun 2021. Dan support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa atau punya sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang terus merupakan sese seseorang yang pantang menyerah, tidak mau menyerah dalam keadaan meskipun bulan sebelumnya mendapatkan keuangan yang menurun, kondisi yang menurun. Namun di bulan Februari seorang Taurus selalu berjuang yang didukung oleh seorang pasangan. Sehingga akan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan Februari tahun 2021. Dan jika kartu rezeki kita gabungkan dengan kartu zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Taurus bersama seorang pasangan akan sama-sama berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan di bulan Februari tahun 2021. Yang dimana di sini seorang Taurus bersama pasangan akan berhasil dan mendapatkannya sehingga di sini digambarkan seorang Taurus merupakan seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Februari Tahun 2021 Untuk zodiak yang keempat adalah 8 of 1 ataupun 8 tongkat Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang sosok -sosok yang merupakan seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Februari Tahun 2021 di sini juga digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang disiplin, sosok seseorang yang suka dengan tantangan, sosok seseorang yang bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaannya. Meskipun keadaan seorang Leo akan semakin jatuh, terutama di dalam keadaan fisik dan kesehatan, di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Leo sebelumnya mendapatkan penurunan karir, namun di sini seorang Leo akan berjuang dan terus membuka pintu rezekinya dengan mencari sebuah peluang usaha untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan di belakang Februari ini, seorang Leo mendapatkan karir, pekerjaan, serta kehidupan yang sangat bagus dengan kedisiplinan dan ketekunan seorang Leo sendiri. Dan untuk sebuah energinya adalah King of Pentacle Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri, dan di sini menggambarkan keberhasilan kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Leo di bulan Februari tahun 2021 tidak lain didukung oleh seorang orang tua sahabat serta rekan-rekan Leo sendiri. Dan jika kategori high kita temukan dengan kartu yang keempat di sini menggambarkan, sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mahir menangani di dalam setiap keadaan meskipun keadaan sedang terjatuh. Dan di sini seorang Leo akan didukung serta didoakan oleh orang tua sahabat serta rekan-rekan Leo sendiri, sehingga di sini seorang Leo akan mendapatkan keberhasilan kesuksesan, meskipun di bulan sebelumnya mendapatkan kondisi yang sedang jatuh ataupun down. Dan di sini bisa dikategorikan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang besar, sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan bersi yang luar biasa di bulan Februari tahun 2021 adalah yang pertama seorang Gemini, yang kedua seorang Virgo, yang ketiga seorang Taurus dan yang keempat seorang Leo. Baik, mungkin cukup dari saya tentang ramalan zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan bersi yang sangat luar biasa di bulan Februari tahun 2021. Semoga bermanfaat.